Halo sahabat tutorial, selamat datang kembali di video saya Kali ini saya akan membahas tentang tata cara mengganti bahasa inggris di iphone menjadi bahasa indonesia teman-teman ya Sebelum lanjut ke video, jangan lupa di subscribe ya teman-teman Baiklah yang pertama, kita masuk ke menu setting Lalu kita masuk ke general Habis itu kita masuk ke legway and region ya teman-teman nah yang ini kita ganti iphone legway ini kita ganti bahasa indonesia teman-teman ya, nah lalu kita klik teman-teman nah setelah kita klik bahasanya langsung terganti bahasa indonesia teman-teman ya, cukup mudah kan tutorial dari saya semoga kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa didukung terus ya teman-teman channel ini agar bisa berkembang dan membuat konten-konten lainnya tentang video tutorial lainnya. Baiklah teman-teman apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan ya.